halo assalamualaikum sobat YouTube masih bersama saya Gus dan di video kali ini saya akan bahas tentang Akom A6 Speaker sebuah speaker Bluetooth yang harganya kisaran 100 ribuan dan dilengkapi dengan RGB Black juga so langsung aja kita mulai videonya and let's go guys oke okay, jadi untuk di bagian awal di depan packagingnya ini ada gambar dari Akom lalu ada keterangan multicolor flashing light dan juga support bluetooth 5.0 untuk di bagian dalam kita menemukan satu buah kabel tab C beserta tali pengait sepasang buku panduan beserta kartu garansi dan juga ada speaker akom yang berwarna hitam lanjut untuk desainnya ini sangat menarik ya model speakernya yang berbentuk mengotak lalu ada garis sisi yang berwarna putih dan juga ada brand akom di bagian tengah untuk di bagian atas kita menemukan satu buah tombol power, lalu ada dua buah tombol volume, tombol play and pause, dan juga tombol dari RGB light-nya. Di bagian bawah terdapat sebuah tatakan karet, dan juga lubang tali strap pada bagian samping. Di bagian belakangnya ini ada sejenis karet penutup ya, karena speaker ini dilengkapi dengan IPX5 waterproof, sehingga tahan akan percikan air. Bila kita buka, ada slot taxi beserta slot memory-nya juga untuk cara menghidupkan, cukup tekan tombol power hingga lampunya menyala dan selanjutnya kita akan disambut dengan suara om om yang lebay yang akan menyapa kita begini suaranya power on bluetooth mode waiting for connection bila ingin mengatur tampilan dari rgb lightnya ini cukup tekan sekali untuk merubah settingan dari rgb lightnya lalu tekan selama 3 detik bila kalian ingin mematikan lampu dari rgb lightnya ini untuk kualitas baterai cukup awet ya, karena Akom A6 ini dibekali dengan daya hingga 1800mAh dan untuk pemakaian bisa tahan hingga 8 jam normal untuk kualitas suaranya, sekarang langsung aja kita cobain audio dari Akom A6 ini Oke, so mungkin itu aja video yang bisa saya buat mengenai akom A6 ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jejet.